Memang berada di lokasi okay, Saya berada di uh, Jalan Lama uh, Bofod KK Di pangkang ini merupakan uh, Jalan yang mula-mula Sekali dibuat uh, Sebelum adanya jalan besar uh, Di depan itu uh, Dan Inilah dia Jalan di sini agak mencabar kalau mau, mau jalan di sini, mau ko baik, punya kereta uh, ataupun kereta biasa. Tapi, kalau kereta biasa kena hati-hati lah, sebab ada dua lubang nah, akan uh, kamu jumpa di sepanjang jalan ini. Mohon hmm, di jalan uh, jalan lama Kimanis, Bengawan di mana dikatakan jalan ini adalah uh, dahulunya sebagai jalan perhubungan KK Beaufort uh, jadi uh, sebenarnya jalan ini daripada bermula di Batu Batu ano, 14 Ulu Kimanis dan jalan ini sebenarnya menghubungkan uh, ke kawasan Merawen. Uh, Memang keadaan di sini uh, jalan dia gravel dan sedikit mencabar namun dialah inilah keadaan kawasan di sini. Kampung Wijing Ulu, uh, di mana di sini merupakan uh, satu perkampungan yang berada di jalan nama uh, uh, Kim Manis Pengawan. Uh, dan uh, seperti mana yang anda lihat, ini merupakan kawasan pertanian. Kita ada nampak uh, kelapa sawit uh, um, dan juga getah pohon getah dan juga beberapa kebun buah-buahan juga terdapat di sepanjang jalan serta kawasan ini saya kira macam kawasan kayu balak lori kayu balak sebab uh, laluan dia pun kita boleh nampak uh, gravel dia bukannya gravel batu biasa tapi ada juga daripada batu-batu uh, besar yang di batu sungai uh, so kita boleh tengok di situ memang kawasan ini memang kawasan pendalaman lah dan juga uh, hanya penduduk di sini sejak yang tinggal dan lalu. Uh, jarang sekali daripada luar melalui jalan ini. So keadaan jalannya agak mencabar sedikit. Um, saya harap akan datang maybe government do something. Uh, mungkin kasih aspal kah So daripada Kimanis, pergi Bengawan ini ada laluan alternatif ya di sebelah pulau dan ini memudahkan uh, warga setempat daripada apa mengawan khasnya kalau dia mau pergi Kimanis apa mau, mau pergi lalu jalan Keningau dia tidak perlu lagi ikut jalan besar tapi boleh juga lalu di belakang uh, cepat lagi kalau di sebelah sini sebab dia tembus di laluan uh, apa jalan Keningau di Batu 14 Kimanis untuk hari ini aa, aa, kita kasih tunjuk jalan aa, lama Ulu Ki manis yang menghubungkan aa, Batu 14 dengan di sebelah apa ni Subiling itu kawasan aa, Kuala Pus dan juga kampung bigeng di sebelah bangawan estate ya untuk vlog hari ini jika ada apa-apa yang menarik saya akan kongsikan untuk semua okey bye bye